Bapak, -bapak, Bapak, -bapak tahun, 4 juga adalah suatu hal yang bagi saya berangkat dari rumah, cuma suatu daerah yang belum sebelumnya Tidak pernah saya datangi atau saya tidak tahu situasinya di mana Dan pada saat melintasi kota Iberian Sampai air matahari ah, Kukira saya sudah menang suatu sebuah daerah yang menang Sehingga saya, saya tidak terlalu banyak di setelah sampai di kali, saya bertanya kapan sampai saya. Saya pernah jam pagi, tiba sini Dan itu, <tuh> Masih di mana akhirnya sampai saya. itu kesan pertama saya, waktu juga waktu ini, dua minggu satu, satu bulan sungguh terasa sendiri tapi akhirnya kita nyumbis. Seperti apa? ini adalah tujuan besar yang semua orang pada akhirnya mendatangi terajah. Pada akhirnya bila suatu negeri di atas awan yang tidak pernah kita temui di tempat-tempat lain. Saya sudah memilih tugas Bali motivasi sehingga saya sampai masuk di Kongres, dalam tugas <tis> Terima kasih obat terima kasih Ibu. Terima kasih semua Itu aja adalah tempat tugas saya yang terbaik. Terima kasih. yang kampung saya, saya nasib di Kuali Saya punya perempuan dari Nenggu, perempuan dari Bahasa Jawa Tapi saya ada yang mengasal, pesan kipuang Jadi kebanyakan masyarakat disini jatuh yang tidak bisa pulang karena mungkin dianek saya, dianek mengasal Dikiranya saya berapa pasal Nanti saya masakan roja untuk mereka kaget Ternyata perempuan ini kemarin juga Dan juga ujutan kami Teruskan, Polres dengan sedikit masyarakat, para dan bapak Sebetulnya, Pak Ores, hari ini saya, hari ini ada acara di tapi saya takut untuk mengikuti acara Bersambung ini. seperti kita memang kita termasuk yang di saya wartawan satu ini yang lama ya bukan orang asing, karena dia orang orang pator bukan orang asing orang pator bukan orang asing orang prestasinya luar so, biasa dari polri kota polri juga salah satu pemisah ikal ikan yang belum berhasil tapi jatuh Sama ya, Tuhan, secara urusan yang memberikan, dimanapun kita berada, tindakan soliditas, baik soliditas internal maupun soliditas eksternal, kenapa sudah kata ini penting? Kekompakan, kebersamaan itu menjadi sebuah modal kita dalam karena dari lain banyak memberikan kemudian Jangan sampai terjadi penyimpanan. Setiap pelaksanaan tugas harus berdasarkan SOP. Harus berdasarkan SOP. Kami kita bahwa Perpisahan itu bukan untuk selamanya. Kita akan bertemu lagi di tempat yang berbeda di suatu posisi yang berbeda dan jabatan yang berbeda. Karena kita pertakikannya adalah sebuah keluarga. Jadi kita berpisah akan menyatakan akan lebih banyak dari bahwa betapa pentingnya ketika kita masih bersama. Kalau masuk bersama kita tidak keras, tapi kita bersabar. Kita akan jauh, jarak yang sangat jauh kita akan merasakan Karena persahabatan kami dapat bersama-sama dan kami beres. kami dapat tugas